Oke okay guys welcome back to my video and welcome back to my channel pada video kali ini saya akan um, menampilkan tentang ya kalau ini kan youtuber kalau youtuber itu ada yang jujur ada yang enggak juga guys jadi di sini saya akan um, mempertunjukkan kekalahan saya dimana jadi Anggaplah ini testing challenge bagi diri saya sendiri, guys, untuk merasakan malunya, tapi saya tidak peduli dengan malu itu karena tidak ada gunanya dan tidak ada efeknya bagi diri saya sendiri. Baiklah, langsung aja, skuy, let's go! Oke, guys, langsung saja kita mas loading kita tunggu loadingnya notifikasi saya ini muncul terus ya oke okay, udah sampai di lobi kita wow, langsung muncul rumah cuy muncul rumah oke okay, baiklah kita cari musuhnya dimana ini sini hati-hati ya guys oh, ada di depan kita dan kita harus membunuhnya oh ya di rumah itu ya nah, harusnya di sekarang oh, ada musuh lagi di sini ada banyak sekali sangatlah banyak kita harus lewat oh ternyata yang menembak... ada yang menembak kita ada yang oh ada yang pakai pistol ya guys jadi kita jadi kita harus mati dulu di sensor guys Oh jadi dia juga harus mati oleh teman kita dan revive kita guys oh ada orang ternyata dia harus menyelesaikan eh, menyusul menyusul hebat gue itu musuh menyembuhkan dirinya sendiri cuy dan yang mati dua yang mati Guys. Di sini kesalahannya mereka langsung rame sementara kita duluan tapi terpisah, guys. Dia ya, tahu kan rasanya, guys? Di sini ini ini videonya dari adik saya jadi <guluh> minta ya kita pancing dulu guys Oh ternyata di rumah itu guys rumah besar itu bukan di tong ya Hai nah, di rumah besar itu dan ternyata ada yang sekarang guys begitu memasukinya Oh dari five dulu teman guys kok oh, ada, ada musuh guys di rumah ayam itu guys terutama di atasnya itu di tangannya itu. oh ini dia sudah keluar guys kita tembak dulu cicil darah oh mati guys satu mati cuy kita menunggu teman-teman kita sebelum kita mati yang kedua kalinya karena sendiri Oh, oh kita ditembaki oh dan sekarat lagi oleh dua orang, cuy. Sialanlah. Pokoknya teman-teman gak pada bantuin dan kita harus mati. Yes. Nah, mati sendiri. Ada yang telanjang cuy, kostumnya. Ini yang satu kok nggak maju ya? hmm kan kalah cuy. Aku takut semuanya cuy. Ya guys. baiklah kita lewat sisi sebelah kiri di sisi sebelah kiri Oh ternyata di sana Kita tembaki dulu Oh berarti dia sekarang guys Menetapkan golnya Kita tembaki dari, dari atas juga Dan harus mati Kita harus matikan satu Dua Terus oh, satunya di ya cuy Selamat ya oleh temannya cuy Oh iya diselamatkan cuy Ada yang pake Oh dia di ujung sana Dan kita harus loncat. Oh ada wall, cuy Dan kita di sini menang guys Karena musuhnya tahu kita dimana posisinya Mereka sudah ada guol cuy udah menang tadi ya berarti ya Oke, kita siap-siap di lobby Skor 1-2. Oke, di sini kita punya ban dan MP500 ada di, di, di, di seberang sana dan kita harus melintas di sebelah kiri. Diaan merekomendasikan di sebelah kanan. Oh ya mereka melintas sebelah kanan guys mengambil jalur yang perlawanan ya Pinter diketahui posisi makan posisi berlawanan. Oh mereka melakukan bom asap putih guys untuk menghalangi dan harus mati dua. Oke, kita harus menghalangi dia Dan kita harus memenangkan pertandingan guys Sisa satu cuy Naksu kali dia cuy Skor 2 sama Ternyata mungkin tim kita ya Agak bermasalah ya Motor lewat lagi Tapi tidak masalah sudah di batu cuy dia melompat langsung cuy dan kita harus mati nggak tembak cuy oh udah banyak bulu ya. oh yang mati cuma oh oh oh oh langsung dua mati dan kita kalah 2 3 ya guys skornya karena mereka main sembunyi ya guys memang nggak main terbuka strateginya sembunyi jujur saya nggak bisa main free fire ya langsung auto pusing 7 keliling Okay, di sebelah kiri ternyata ada granat. Oh di sebelah kiri juga Di sisi kiri mereka guys untuk mengejar musuh Mengejar kita Dan oh main sembungnya cuy Kita harus membunguh mereka semua Demi kemenangan apapun -apa yang terjadi Satu Ah Inilah kekalan kita Timnya agak bermasalah cuy Oh mereka langsung dulu wall cuy Nah, yang satu ini teman kita tidak tahu cara bermain ya oh nah ini dia ketika dia di atas nah sini dia kesalahan kita yes. kesalahan tim kita ketika dia di atas kan seharusnya kan kita harus lari dari tempat itu dan jangan di bawah karena posisinya pas untuk menembak Di disinilah kita kalahkan kita sisa satu orang doang habis satu dan mati semua dan kalah. Memang Oke okay guys, jangan lupa like, share dan subscribe di bawah ini ya guys. Subscribe